Halo teman-teman semua, di video ini, Mimin akan mencoba membawakan alur cerita Wu Dong Qian Kun versi novelnya. Buat semua yang penasaran kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka cerita Wu Dong Qian Kun di sini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel Mimin. Oke, kita mulai ya. Bab 965, Tongkat Kaisar Petir, Desir. Lindung memimpin dan masuk ke aula petir yang luas. Saat dia melakukan itu, dia dapat dengan jelas mendeteksi bau yang sangat kuno yang menghampiri wajahnya. Rasanya seolah dia telah kembali ke masa ribuan tahun yang lalu. Objek pertama yang memasuki visi Lindung setelah ia memasuki aula petir adalah banyak terowongan rumit seperti labirin yang saling bersilangan. Sementara itu, ada beberapa kamar batu yang tertutup rapat di kedua sisi terowongan dan tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Mata Lindong menyapu terowongan yang rumit itu. Segera, dia mengalihkan perhatiannya ke salah satu dari mereka. Dia tahu bahwa mungkin ada banyak harta karun yang terletak di bagian lain dari aula petir. Namun, dia tidak bisa diganggu tentang mereka saat ini. Yang dia ingin lakukan adalah mendapatkan simbol Ancestral Thunderbolt secepat mungkin. Menurut apa yang disebutkan Zhou Fei, simbol leluhur Thunderbolt berada di dunia yang kilat. Pintu masuk ke dunia petir terletak di aula petir. Dan tempat yang paling mungkin adalah aula utama. Aula utama persis di mana Lin Dong ingin pergi sekarang. Lin Shan, ikuti aku. Lin Dong tidak membuang waktu lagi setelah mengambil keputusan. Dia dengan cepat menjerit rendah ke arahmu Lin Shan. Yang dengan cepat menyusulnya. Setelah itu... Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya ketika ia dengan cepat bergegas menuju bagian terdalam dari aula petir dengan kecepatan seperti kilat. Setelah mereka berdua maju ke depan, gelombang besar suara angin bergegas segera muncul di belakang mereka. Banyak orang bergegas ke aula petir seperti gerombolan belalang, memecah keheningan, yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Tempat itu tiba-tiba berubah berisik mengikuti gelombang para ahli ke aula petir. Para ahli itu menatap dengan rakus berbagai terowongan di dalam aula petir. Setelah itu, mereka bergegas maju dan mulai berkeliaran di aula batu kuno. Pergi ke aula utama, Panghao yang pucat juga memimpin tim ahli dari Nine Serene Gate ke aula. Saat ini, lengannya tidak lagi berdarah. Namun, rasa sakit yang hebat masih menyebabkan wajahnya berkedut. Dengan ekspresi berbisa di matanya, dia menatap tempat di mana duo lindung menghilang. Setelah itu, ekspresi jahat di matanya tumbuh semakin padat. Elder, setelah perjalanan ke Aula petir ini selesai, aku harus merobek Lindong menjadi ribuan keping. Pang Hao memandang pria tua berambut abu-abu di sampingnya sebelum dia meraung. Tenang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Ekspresi pria tua berambut abu-abu itu seram saat dia mengangguk. Lindong telah melumpuhkan lengan Pang Hao di depannya. meskipun. Setelah seseorang maju ke tahap kehidupan mendalam, kehidupan Ki akan diproduksi dalam tubuh seseorang dan itu akan memungkinkan seseorang untuk meregenerasi anggota tubuh yang hilang. Kejadian ini masih menyebabkan dia kehilangan sejumlah besar wajah. Pindah, ekspresi Pang Hao Ganas, tubuhnya bergegas maju dan dia juga tidak menuju tempat lain untuk berburu harta karun. Sebaliknya, dia langsung menuju ke aula utama. Kelompok dari Mysterious Sky Skyhold dengan cepat mengikuti di belakang mereka. Ada juga aliran ahli yang cukup kuat mengikuti di belakang mereka. Jelas, mereka juga tahu bahwa harta yang berharga berada di aula utama. Dua sosok cahaya dengan cepat melewati berbagai terowongan. Baik Lindung dan Mulingshan tidak berhenti di sepanjang jalan. Meskipun ada fluktuasi aneh yang dilepaskan oleh beberapa aula batu, daya pikat mereka tidak cukup untuk membuat Lindung berhenti. Saat ini, satu-satunya tujuannya adalah simbol Ancestral Thunderbolt Setelah sekitar 10 menit bepergian tanpa henti, tubuh mereka tiba-tiba berhenti. Setelah itu, mata mereka berapi-api ketika mereka melihat ke depan. 10.000 anak tangga batu berdiri di depan mereka. Di ujung tangga, berdiri sebuah aula perak besar, tampak megah dan agung. Aula besar ini adalah yang paling megah di seluruh aula petir. jelas. Ini adalah tujuan target Lindong. Aula utama Aula Petir. Swoosh. Mata Lindong berapi-api. Tubuhnya bahkan tidak berhenti sedikit ketika jari kakinya mengetuk ngetuk tangga batu. Tubuhnya seperti burung besar saat ia melompat maju. Setelah beberapa pasang dan surut, ia melintasi tangga batu dan mendarat di Aula Besar berwarna perak. Aula Besar itu sangat luas. Pada pandangan pertama, tampak seolah-olah itu berukuran 100.000 kaki, seseorang sekecil semut ketika berdiri di dalamnya. Kemegahan dan kemegahannya menyebabkan seseorang tanpa sadar merasakan rasa takut dan hormat. Ada banyak pilar batu besar di aula besar. Sekelompok cahaya dengan cahaya kilat berkedip di atasnya ditangguhkan di atas semua pilar batu. Samar-samar mungkin untuk melihat beberapa gulungan senjata de dalam kelompok cahaya ini. Selain itu, Fluktuasi yang dipancarkan oleh barang-barang ini cukup kuat. Semua benda ini adalah harta spiritual dan seni bela diri yang kuat. Bahkan, beberapa dari mereka pantas mendapat peringkat setara atau bahkan di atas harta yuan murni. Bagian dalam aula adalah tempat esensi dari gua ini berada. Ada begitu banyak harta, Mulingshan membuka matanya dan berkomentar. Sementara dia menatap penuh rasa ingin tahu pada kelompok cahaya di atas pilar batu besar. Lindong mengangguk, dia baru saja akan berbicara ketika sebuah pikiran melintas di benaknya. Setelah itu, dia mendengar sekelompok besar suara angin deras datang dari belakang. Banyak tokoh melintas dan muncul. Akhirnya, mereka mendarat di aula besar. Lindong memiringkan kepalanya dan melirik. Dia bisa melihat bahwa sembilan gerbang tenang, aula langit misterius dan beberapa ahli lainnya telah tiba juga. Para ahli ini juga telah menemukan kelompok cahaya di dalam aula utama setelah memasukinya. Segera, mata mereka berbinar dalam kegembiraan. Sepertinya mereka membuat keputusan yang tepat untuk menuju ruang utama. Saudara Lindong, lihat ke sana. Suara Mulingshan tiba-tiba terdengar kaget setelah Lindong memperhatikan para ahli ini. Yang bergegas ke aula utama. Lindong menoleh dan melihat ke arah yang ditunjukkan Mulingshan. Hanya untuk menemukan bahwa ada patung batu besar seribu kaki di tempat itu. Patung batu itu tampak duduk di atas tahta. Dia mengenakan baju perang dan memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Sementara itu, ada aura mengejutkan yang samar-samar dipancarkan dari dalam tubuhnya. Aura ini tampaknya tidak ada dalam kenyataan. Sebaliknya, itu dibawa oleh patung batu. Selain itu, Mata patung batu itu seterang perak dan dunia kilat sepertinya tersembunyi di dalamnya. Selanjutnya, ada beberapa raungan guntur yang dipancarkan secara samar-samar. Napas lindung menjadi sedikit lamban di bawah aura patung batu. Segera matanya berubah serius. Hanya patung batu saja yang memiliki aura megah seperti itu. Karenanya, orang hanya bisa membayangkan betapa mengejutkannya tubuh junjungan yang sebenarnya. Jelas. Di samping kaisar petir yang telah dibicarakan oleh Zhou Fei, orang lain di gua mana yang dapat memiliki aura megah seperti itu. Mata Lindung mengamati patung batu besar itu. Tiba-tiba, dia mengalihkan perhatiannya ke tangan kanan patung itu. Saat ini, tangan kanan patung itu memegang tongkat kerajaan perak. Ada cahaya kilat terus-menerus mengalir keluar dari tongkat kerajaan, memberikan penampilan yang sangat cemerlang. Selain itu, Lindung bisa merasakan fluktuasi yang memancar dari tongkat kerajaan ini, yang begitu kuat sehingga ekspresinya mulai berubah. Tongkat kerajaan ini bukan benda dekoratif, sebaliknya, itu adalah yuan murni yang sangat mendominasi harta karun. Lindung mengamati tongkat perak di hadapannya tanpa sadar menyusut. Dia bisa merasakan bahwa tongkat perak ini adalah harta spiritual yang sangat kuat yang tidak kalah dengan Burning Sky Caldron nya Harta karun yang tersembunyi di dalam klaster cahaya seluruh aula besar jauh lebih rendah dibandingkan dengan tongkat perak yang dipegang oleh patung batu ini. Mata Lindung bertukar pandang dengan Mulingshan. Mereka bisa merasakan semburat kegembiraan melintas di mata masing-masing. Kemungkinan keduanya tahu bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tongkat kaisar petir. Namun, tepat setelah Lindung dan Mulingshan menemukan tongkat kerajaan yang unik ini. Tangisan yang pekat dan terkejut tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Tongkat kaisar petir, mata Lindong menyala saat dia mendengar kata-kata ini. Orang yang berbicara adalah Pang Hao dan Liu Xiangsuan. Sepertinya mereka tahu sedikit tentang tongkat perak ini. Dari nada langka dan gembira mereka, Lindong juga memahami pentingnya tongkat perak ini. Rebut, tangisan rendah tiba-tiba keluar dari mulut Lindong. Keduanya bergegas ke depan secara bersamaan. Setelah itu, mereka langsung menuju tongkat perak di sebelah kanan patung batu. Hentikan dia, kita harus mendapatkan tongkat kaisar petir. Pang Hao berteriak dengan sedikit perubahan ekspresi setelah mendengar ini. Serang, Liu Yang memberi perintah tegas juga. Swosh! para ahli dari sembilan gerbang tenang dan balai langit misterius semuanya dibebankan ke depan secara bersamaan. Setelah itu, mereka menerkam ke arah tongkat perak di patung batu. Swash-swash, tindakan mereka secara alami menarik perhatian para pakar di sekitarnya. Segera semua orang mencapai pemahaman. Sepertinya tongkat perak di tangan patung batu itu adalah harta paling berharga di aula. Segera, mata orang banyak berubah memanas saat mereka bergegas ke depan juga. Seluruh aula besar turun ke kekacauan total pada saat ini. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, babak 966, Perselisihan. Desir-desir, banyak tokoh dengan cepat melintasi aula besar yang luas dengan kecepatan seperti kilat saat Yuan Power yang kuat menyapu. Mata mereka semua terkunci pada tongkat perak di tangan patung batu. Jelas, mereka semua ingin mendapatkan harta ini. Bahkan Lindung tidak terkecuali. Dia bisa merasakan bahwa yang disebut petir kaisar tongkat ini adalah harta yang tidak kalah dengan Burning Sky Cauldron-nya. Duo Lindung adalah yang pertama tiba di aula utama. Karenanya, mereka juga memimpin saat ini. Dalam waktu 10 nafas, mereka telah menyeberangi aula dan muncul di depan patung batu. Namun, tepat ketika mereka akan mencapai patung batu, dua angin yang sangat tajam tiba-tiba menyerang ke titik-titik fatal di punggung mereka. Angin mengandung fluktuasi kematian Ki. Jelas, orang-orang yang telah menyerang sebenarnya adalah dua ahli tahap kematian mendalam. Selain itu, satu-satunya di sini yang berada di panggung kematian yang mendalam adalah dua ahli dari Nine Sereneget dan Mysterious Skyhole. Mata Lindung tenggelam saat dia menghadapi serangan gabungan dari dua orang ini. Namun, dia tidak berbalik. Dia mengguncang lengan bajunya sebelum bayangan hitam bergegas ke depan. Setelah itu, ia bertabrakan dengan keras terhadap dua serangan kuat itu. Bang, kekuatan Yuan yang liar dan keras tersapu di langit. Setelah itu, banyak ahli terkejut ketika mereka melihat bahwa sosok hitam yang telah secara paksa menerima serangan dari dua ahli tahap kematian mendalam awal hanya bergetar sejenak sebelum dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Apa, pria tua berambut abu-abu dan pria parubaya yang melihat adegan ini memiliki perubahan ekspresi mereka? Jelas, mereka tidak berharap bahwa serangan gabungan mereka benar-benar akan diblokir. Apakah itu boneka? Beberapa ahli sangat terkejut sehingga mereka berseru. Ini karena mereka menyadari bahwa sosok hitam itu sebenarnya boneka yang sehitam tinta. Namun, wayang ini tampak sangat aneh. Swosh, the Devouring sky course bergegas menuju pria tua berambut abu-abu itu sementara kerumunan sedang gempar. Itu menyebabkan gelombang demi gelombang tangisan marah yang akan dipancarkan. Lindong bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kekacauan di belakangnya. Menggunakan Devoring Sky Course sebagai penghalang sementara, ia melompat maju dan muncul di lengan patung batu besar. Saudara Lindong, kamu telah memperoleh banyak harta sejak kamu memasuki gua ini. Izinkan siang suan mendapatkan item ini. Petik 2, suara lembut tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Lindong setelah dia mendarat di lengan patung batu. Suara ini menyebabkan Lindong menjadi sedikit linglung. Namun, dia dengan cepat memfokuskan pikirannya. Dia mengamati sekelilingnya sebelum dia segera melihat bahwa Liu Xiang memimpin para ahli dari Sky Skyhold dan menuju. Maafkan aku, item ini juga menarik perhatian aku. Biarkan kemampuan kita menentukan siapa yang akan mendapatkannya. Petik 2. Lin Dong tersenyum tipis. Liu Xiang tampaknya berpengalaman dalam energi mental juga. Hanya kata-katanya saja yang dapat memengaruhi hati seseorang. Untungnya. Lindong cukup terampil di bidang ini juga. Karenanya, dia tidak jatuh cinta pada pesonanya. Saudara Lindong, aku akan menghentikan mereka. Tubuh kecil Mulingshan melesat ke depan. Tutupan peti mati kematian di tangannya langsung membentuk cahaya hitam saat benda itu menabrak kelompok Liu Siang Suan dengan kejam. Tubuh Lindong bergegas ke depan pada waktu yang hampir bersamaan. Dalam sekejap, dia muncul di lengan kanan patung batu. Setelah itu. Dia meraih tongkat perak. Haha, <laughs> setelah menonton kalian bertengkar untuk waktu yang lama. Akhirnya saatnya bagi kita untuk bergerak. Merebut tongkat perak ini sepertinya bukan tugas yang mudah. Sama seperti Lindung hendak meraih tongkat perak. Tawa tiba-tiba terdengar setelah itu. Lindung tiba-tiba menguatkan perhatiannya. Cahaya terang tiba-tiba muncul di sudut matanya sebelum tiga sosok muncul secara misterius dalam mode seperti hantu. Trio dari Yuan get Lindong menatap tiga sosok, yang telah muncul dengan cara yang aneh. Matanya dengan cepat berubah menjadi sedingin es. Apakah ketiga orang itu akhirnya akan menyerang? Saat ketiga individu ini muncul, pria berambut perak dan pria dengan kulit putih seperti batu giok melemparkan telapak tangan mereka ke depan. Dua kekuatan Yuan yang megah menabrak Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Selain itu, Sebenarnya ada kematian Ki melonjak dalam kekuatan Yuan mereka. Mereka berdua sebenarnya adalah ahli tahap kematian mendalam. Serangan ini menyebabkan ekspresi Lindung sedikit berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka bertiga akan benar-benar mempertahankan kerendahan hati seperti itu. Meskipun mereka jelas berada pada tahap kematian mendalam, mereka tidak pernah mengungkapkan kemampuan mereka sama sekali. Lindong tidak berani meremehkan serangan dari dua orang ini. Dia mengguncang lengan bajunya sebelum Burning Sky Cauldron-nya terbang keluar. Setelah itu, itu bertabrakan dengan keras terhadap dua pilar Yuan Power yang diisi dengan Deatki. Dentang, suara logam bening bergema di seluruh aula besar. Lampu merah terang di atas Burning Sky Cauldron dengan cepat berkedip. Segera, dia terbang mundur. Meskipun ia berhasil memblokir serangan, Lindong juga dihentikan. Izinkan aku menikmati harta ini. Pria dengan rambut menjuntai, yang tidak menyerang, hanya tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tongkat perak. Ledakan, namun, Guntur memekakkan telinga tiba-tiba bergema di aula saat pria itu meraih tongkat perak. Itu mungkin untuk melihat puluhan ribu kilat berkelap-kelip di tongkat perak. Kekuatan petir yang sangat liar dan keras terpancar keluar. Bang, petir runtuh dan pria dengan rambut menjuntai yang meraih hantu perak, langsung tertiup angin. Faktanya, gelombang udara itu menyebabkan seluruh tubuhnya terbang mundur. Kakak laki-laki, dua lainnya memiliki perubahan ekspresi setelah melihat adegan ini. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa tongkat perak akan benar-benar memiliki kekuatan pembalasan yang kuat. Pria dengan rambut menjuntai mengukuhkan tubuhnya di udara. Segera, ekspresinya perlahan berubah suram. Salah satu tangannya saat ini benar-benar hangus hitam, sementara darah segar menetes dari jari-jarinya. Bang, tongkat perak bergetar hebat pada saat ini, seolah-olah itu dibangunkan dari tidur nyenyak. Sesaat kemudian, guntur terdengar. Setelah itu, tongkat perak tiba-tiba terbang menjauh dari patung batu sebelum kemudian berubah menjadi petir besar. Dari kejauhan, itu tampak seperti naga petir yang marah. Mengaung. Petir itu melintas, setelah itu, dengan gila-gilaan dibebankan ke banyak ahli di aula besar. Beberapa ahli berusaha meraihnya, tetapi mereka semua dihukum secara menyedihkan oleh energi kilat liar dan keras itu. Seluruh aula berubah kacau karena tindakan tongkat perak, banyak kekuatan yuan liar dan keras meletus. Namun, mereka semua menangis dan terbang mundur setelah mereka bertabrakan dengan petir. Saudara Lindong ada energi yang sangat kuat pada tongkat perak. Tidak mungkin bagi kita untuk menghentikannya. Mulingshan juga jatuh kembali ke sisi Lindong pada saat ini. Dia telah meraih benda tadi, hanya untuk dilempar ke belakang. Mata Lindong berkedip, dia juga merasakan fluktuasi yang sangat aneh dari tongkat perak. Fluktuasi itu adalah energi dari simbol Ancestral Thunderbolt. Energi itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dijinakkan oleh orang lain. Setelah semakin banyak ahli, di aula terluka parah oleh tongkat perak. Tidak ada yang berani bertindak dengan tergesa-gesa sekali lagi. Bahkan pria tua berambut abu-abu dan trio dari gerbang yuan untuk sementara berhenti. Mata mereka menatap dingin pada petir yang mengamuk. Suasana di aula sepertinya menyerupai statement yang aneh. Lindong mengamati kebuntuan ini. Tiba-tiba, kilatan melintas di matanya. Segera, tubuhnya bergegas maju dalam sekejap. Dia mendekati naga kilat seperti tongkat perak. Kali ini, tidak ada yang mencoba menghentikan Lindong. Sebaliknya, ekspresi mengejek melintas di wajah mereka. Bahkan seorang ahli tahap awal mendalam telah direduksi menjadi kondisi yang menyedihkan. Apalagi yang bisa diharapkan dari Lindong. Lindong tiba-tiba mengulurkan tangannya di depan banyak pasang mata. Setelah itu, dia tiba-tiba meraih tongkat kaisar petir. Bang! Guntur liar dan keras sekali lagi terdengar. Gelombang kekuatan petir yang mengejutkan menyebar dengan gila-gilaan. Kamu hanya memiliki sebagian kecil dari kekuatan simbol ancaman Thunderbolt. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menaklukkan kamu dengan simbol leluhur yang memangsa. Petik 2. Gelombang rasa sakit ditransmisikan ke tangan Lindong. Namun, kemerahan cerah melintas di matanya.